upacara memasuki lapangan Bupati Purwaja Utara selalu mengingatkan upacara menuju kibar upacara mari tanji siapkan menu kita menu yang adil dan berada tahun 1945 dan deklarasi pemuda dan panca prasatya kursus pegawai republik Indonesia siap ya kan? undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 Dengar putusan ini, Kerafata mengularkan keyakinan Asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa Tiga puluh A enam puluh lima, tiga 13. sembilan, Palungan puluh 14. Damaris puluh Malole 37. puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, tiga puluh lima, sudah <abu da babam. laughs> yeah, yeah. yeah. benci oh, Ya, ya. Selamat Ibu di mana? Mengajar. Saya di Oh, iya. Terima Oh iya. Terima Terima kasih. salah sih kamu ini yang diidam-idamkan oh, sampai hari. Ya ini. Ya selamat ya. Yeah. Oh. Oh. bahwa minimal satu kelurahan, satu lembang mengikuti dua kegiatan. angkat kembali supaya bisa kita kenang dan bisa kita lestarikan. Saya pikir ini semua lembang lumrah mengikuti ini karena tidak terlalu makan ongkos dan murah, cuma menutus satu orang. Oma lambung dan tentu ini daerah yang punya potensi itu dari hewan ini. Nah, yang kita mau ini adalah makan makarunya. Yeah. Bapak Ibu, kamu lihat beberapa orang yang ingin melihat bapak presiden sekarang sudah lebih jangan sembarangan berkomentar kamu presiden itu sama dengan menghina negara kalian kemarin baru saja dipanggil bpk untuk memberi keterangan dia mau dia tutup lalu mau berfoto di dipanggil saja menurut-urut sudah dipanggil Sahabu yang yang katanya Pergi di rumah di dia bawa ke sini menjadi Bia yang di foto dulu hukum tertentu saja seorang wakil bupati, wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur kalau gubernurnya wali kota yang gubernur itu berhalangan tetap atau berhalangan karena tersandung hukum dan putusan penyalinan sudah intrah otomatis yang naik itu ha? wakil saya nggak usah ketua siapa sih yang ketua supaya saya siap yang ketua supaya saya siap siap tanya Oh ya, terima kasih Jangan lupa saya Kamu selesai, <SILENCIO> mari saya Berdoa Sesuai dengan keyakinan Dan kepercayaan kita Semakin Dan di luar agama Saya yang ibu Mari kita berdoa Segala Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Yang boleh kami lakukan untuk hadir di tempat ini kami dalam hormat. Kami berdoa. Weteran, silaturahmi, selesai Laporan selesai. Berangkat. bahwa aku